dengarkan suaranya bos ya kita hidupkan pastikan netral dulu bos tuh, tuh suaranya jadi nggak terlalu bising masih layak untuk di peruman tapi jangan digobir-gobir waduh mesinnya udah tutup lah, bos Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Vlog. Dan di video kali ini saya mendapatkan tugas dari showroom Madani Auto atau pemiliknya Bapak Madi. Uh, saya mendapatkan tugas menjual Suzuki Vitara tahun 1994 manual 4 kali empat. Ya, mau tahu uh, kelengkapannya apa spek-spek mobilnya? Langsung aja ikuti videonya, guys ya. Resto, Resto. Oke okay, nanti tonton di YouTube-nya Om ya. ya. Di TV Vlog ya. Dimasukin nggak? Mau dimasukin nggak? Masuk, oke. Okay, okay. Jangan lupa di subscribe. Gitu. Jangan lupa di subscribe channel ini. Oh ya. Yeah. Jangan lupa di subscribe channelnya Om Pio. Gitu. Enggak, Bilang. Jangan lupa subscribe channel Om Oke okay, terima lupa. kasih. <laughs> oke okay, ya, terima ya. Ada. Kita lagi berada di depan showroom Madani Auto. Oke, okay, Bosku. Ini dia Suzuki Vitara-nya tahun 94. Manual 4 x 4 ya, Bos ya. Pajaknya hidup. Sudah perpanjang sampai bulan 5 2025. Pajak sampai 20 2001. <tuh> Dan ini mobil kemarin sudah masuk di video sebelumnya yang Suzuki Vitara tahun 90. 1 itu saya jual harga 30 juta. Tapi yang ini beda ya, bos harganya bersahabat karena bannya udah cantik, peletnya juga udah cantik. Bannya baru semua. 4 empat, 4-nya empat, baru guys ya, sama ban serepnya juga 55-nya lima udah baru semua. Oke. Okay. Dan langsung aja kita mau lihat, Bos ya, uh, gimana bannya suspensinya, Bos ya, biar nanti kalian tahu ya. Yeah. Oke, okay, sekarang mau kita lihat apa ya, Bos ya? bagian fendernya ini yang bagian belakang tuh biasa yang ini sudah ditambahin ya kayak semacam sparkbor gitu bos ya yang lebih nampak gagah ya kan kelihatannya gagah terus bemper belakang ini sudah diganti dengan seperti ini bos udah bentuk ala offroad ya nah, seperti ini ban serepnya ada di belakang gantung ya terus knalpotnya racing memakai HKS besar ya jadi gak, gak terlalu berisik uh, suaranya nyaring berum berum ya terus kemudian bagian belakang nih suspensinya ya topnya seperti ini kayaknya per udah ditinggiin lagi nih bos dari modif nih udah ada ganjal ganjarnya sasisnya nih ya saya kurang paham banget karena saya di sini menjual bukan review dan bannya masih baru banget nih, bos nih, bos masih ada ini ya bos ya ah serabutnya masih ada bos ya ini menggunakan ban dinapro MT ya maksimum traction ini ukurannya berapa nih bos R15 ya 30x9 R15 ini bannya terus sudah dipasang ini bos buat naik ke mobilnya bos karena mobil ini tinggi ya terus dia udah dikasih list ini bos ya jadi menampak kesannya mobil ini kekar garas dan depan juga vendor bagian depan sudah ditambah juga spakbor seperti ini seperti yang di belakang jadi nampak besar ban juga masih baru masih ada serabutnya nih ukurannya sama velg pakai rally ini sudah ditinggikan ya bos ya tuh kalian bisa lihat kan bagian ini sudah ditinggikan ini bagian depannya bemper depan sudah diganti ala offroad sudah besar ini sorry bos ini belum dicat bos ya dia belum ada twinnya karena ini udah semi ini lah bos ya semi offroad tapi belum offroad tapi udah bisa off offroad nish nish sinis Ini seperti ini, Bos ya. Ini fat apa spark bar -nya. Kurang lebih seperti itu, Bos, sama saja seperti ini. Ini bagian sebelah kiri. Ya. Ini nampak sebelah kirinya. Ya. Kemudian kita mau masuk di bagian setir apa interior. Oh, nanti lo, Bos. Itu udah ada tanduknya memang udah ada, Bos ya. Itu ya seperti itu tanduknya. <coughs> kenapa pakai HKS kita tampilan belakang dari belakang <tuh> seperti ini ya, kita putarin ya nah seperti ini bos kita mau lihat bagian interiornya bos ya oke okay. ini bagian interiornya <tuh> dia pakai power window ini masih jalan <tuh> dia masih jalan power windownya bos ya ini seperti manual ya ini joknya sudah dilapisi dengan kulitnya udah bagus sampai elegan dan terus ini AC nya nyala tapi kurang dingin nanti biar kita tambah freon lagi bos ya, ini manual transmisi manual, 4x4 bos ya masih aktif ya dan ini seperti dalamnya uh, terus setirnya ini masih originalnya bos ya, setirnya masih originalnya ya, setir masih originalnya, ini bagian pelaponnya ini kurang bersih bos nanti biar kita bersihkan lagi bos ya di bagian plafon ya. Terus di bagian belakang ini ya. ini udah kulit, tapi kulit sini pintu bagian belakang ya masih rapi, Bos ya. Nih bor window-nya. Ini enggak window ada, Bos. Nah, kita cari belum ketemu nih. Ini nampak bagian belakang ya. Masih rapi, Bos ya joknya. Nih ini joknya masih rapi semua. Ya kita lihat sebagian sebelah kiri pintu bagian belakang ini ya ini masih halus semua ya bagiannya ya ini ya ini ini power window -nya di sini oh ya bos ya kita simpel aja ini karena kita saya bukan tukang review menengah saya menjual ini ya kita coba buka kap mesinnya ini masih rapi ya bos ya, ya. dalam perhatikan nantinya ini, ini bos, masih bagus bos. Ini seperti ini ya. Kita lihat bagian dalam mesinnya bos. Kita lihat bagian mesinnya. Ah ini seperti ini mesinnya bos ya. Ini kalau kita cuci mesin itu nampak lebih bagus lagi bos. Tuh, iya. kita akan kita cuci mesin bos, ya. yang mau mendengarkan suaranya kita hurufkan pastikan netral dulu bos. tuh, tuh. suaranya jadi nggak terlalu bising masih layak untuk di perumahan tapi jangan digobir gober Waduh, mesinnya udah ditutup lah, bos. Mesinnya ditutup. Oh, dari sini ya, bos ya. Cara, bos ya. Biar kalian mendengarkan suara mesinnya. Oh ya, ini mobil kita jual dengan harga... 50 juta nego ya, bos ya. Oh ya, bos. As... Nah, ini, bos, suara mesinnya. Masih halus ya, bos ya. Mobil tahun sekian. Suara masih halus. Saya akui, bos, kalau Vitara itu ya mobilnya termasuk awet bos maksudnya bandel juga ayo bos ya ini mau saya jelaskan karena mobil Vitara ini bos ya serinya jet ini mobil di batam jadi mobilnya nggak bisa keluar batam Mau apa-apa yang juga nggak bisa di keluar batam jadi ini cuma khusus batam jadi ini mobil mau kita jual di harga 50 juta tunego buat kalian yang ada di Batam ya, jangan salah paham, mobil ini nggak bisa keluar di Batam karena itu serinya Z ya. Mobil kalau seri Z itu berarti X Singapura bos, dia nggak bisa keluar Batam sama sekali. mau di apapun nggak bisa sama sekali. Kecuali mobil yang nasional itu yang masih tahun 2009 ke atas yang nasional, kalau belum dikeluarin, be, belum dibayar PPN itu belum bisa juga keluar Batam. Cuma kalau udah dibayar PPN itu bisa. Tapi kalau ini udah seri Z itu nggak bisa bos. Ini udah kodratnya bos ya, memang hidup harus di Batam ya emang gak bisa gua keluar batam. segitu dulu video dari saya bos ya. bicara e, tahun 94 24 kali 4 itu mau kita jual harga 50 juta. sekali lagi bos ya mobil ini tidak bisa keluar batam. melainkan ini seri Z ya bos ya jangan salah paham kalian saya menawarkan yang ada di batam. kalau kalian di luar batam mending menonton semoga terhibur semoga terinspirasi buat kalian ya tentang sudut ini bos ya. Kalau kalian berminat bisa hubungi langsung ke nomor 0818 6690 1443 atau bisa langsung datang ke Madani Otomotor tepatnya di uh, Piayu Perumahan Bukit Muni. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.